Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara mengolah kotoran hewan menjadi pupuk kandang siap pakai hanya dalam waktu kurang lebih tiga hari. Nah, jika dalam keadaan normal, biasanya kita melakukan fermentasi terhadap kotoran hewan, khususnya kotoran ayam, selama kurang lebih... 4 hingga 5 minggu barulah pupuk kandang tersebut dapat kita gunakan dan kita aplikasikan ke tanaman nah ternyata ada cara mudah untuk melakukan fermentasi sehingga pupuk kandang dari kotoran hewan ini dapat langsung kita gunakan hanya dalam waktu kurang lebih tiga hari dan dipastikan aman untuk tanaman nah seperti apa proses pembuatannya saksikan video ini sampai selesai sebelum kita mulai proses pembuatannya kita siapkan alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan pupuk ini yang pertama kita siapkan bahan utamanya yaitu kotoran hewan saya menggunakan kotoran dari ayam potong Kohe ayam yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk super cepat ini kita menggunakan kohe ayam yang sudah kering atau sudah lama Jangan menggunakan kue ayam yang masih basah atau baru saja diambil dari kandang. Nah, kita siapkan kurang lebih seperempat ember cat seperti ini. Bahan selanjutnya, kita siapkan air secukupnya. Saya menggunakan air dari kolam ikan yang ada di halaman rumah saya karena mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Namun, sahabat bisa juga menggunakan air biasa jika sahabat tidak mempunyai kolam ikan bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tanah sahabat bisa menggunakan tanah apa saja dan di sini saya menggunakan tanah bekas polybag nah jumlah takaran tanah ini yaitu sebanyak dua kali lipat dari jumlah kotoran ayam yang akan kita gunakan dengan kata lain, kita gunakan perbandingan satu bagian kotoran ayam dan dua bagian tanah Setelah semua bahan yang akan kita gunakan siap, kita mulai saja proses pembuatan pupuknya Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita campurkan air dengan kohei ayam ini Kita usahakan agar seluruh kohei ayam ini terendam dengan air kemudian kita aduk hingga seluruh kue ayam ini larut ke dalam air selanjutnya kita masukkan tanah sebanyak dua bagian ke dalam campuran air dan koei ayam tadi sahabat petani kreatif dengan dicampurkan tanah dan air bersama dengan koei ayam ini maka akan mempercepat proses dekomposisi atau pembusukan pada koei ayam sehingga hanya dalam waktu kurang lebih tiga hari maka koei ayam ini sudah dapat kita gunakan dan kita aplikasikan ke tanaman lalu kita aduk-aduk agar semua bahan ini tercampur dengan rata nah sebagai catatan sahabat sekali lagi kita gunakan kue ayam yang sudah cukup lama atau kue ayam yang sudah kering bukan kue ayam yang masih basah atau baru diambil dari kandang kohe ayam yang masih basah atau yang baru saja diambil dari kandang masih mengandung banyak bakteri-bakteri dan jamur patogen yang berbahaya untuk tanaman sehingga memerlukan proses dekomposisi yang lebih lama namun bila kita menggunakan kue ayam yang sudah lama atau yang sudah kering maka kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan proses dekomposisi atau pembusukannya. Setelah semua bahan sudah kita aduk dan tercampur dengan rata, maka wadah ini kita tutup rapat dan kita simpan di tempat yang teduh dan terlindung dari sinar matahari secara langsung. Setelah kita simpan semalaman, maka akan seperti ini penampilannya. Nampak banyak bui-buih atau busa menandakan sedang terjadi proses dekomposisi. Sampai di sini dulu video kali ini, sahabat, untuk melihat hasil pembuatan pupuk ini dan bagaimana aplikasinya ke tanaman. Sahabat dapat menyaksikan di video berikutnya. Terima kasih.